Bisa buat anak kira Let's run. Wait. puasa lagi, hmm? enak nggak ada puasa, lagi. Oh puina sebulan kan cuma setahun kali puasa nanti bulan depan yang enggak barang. Ha itu nih Itu jauh kali Hah, jauh kali Iyalah Nih, hmm, loreng-lorengnya ini loh Salah gini loh nah, dunia. ayah tahu tahu ayah kan buku -buku belajar sama mama di sekolah kok <tuh> Kubali lagi. Itu kan kaki itunya. kakinya ada berapa? 4. 1 2 3 Ini lagi terang. semua ya Nah. petin yang luar menara duri Bukan api-apinya keluar. Oh iya. Hari mau ada buntutnya enggak? Ya ada. Itu tapi buntutnya udah cukot. Apa apa buat buntut ini? dekat hey, deh yeah. penya. Kemarin aku lihat. Enggak tersang nih. Hmm. Hmm. Hmm. Nah, Bisa deh. Kali ni ada biskuit, dia. Ini ada, ini ada. Ah, kemajuan. Gak terang Ih jadi Matanya nengok Matanya dia merah Kenapa tadi gak bawa cat Tadi kan matanya merah terang terang ini. Eh bentar Dia kan ada ini ya Ini Ya <tuh> ini Kecil amat, jangan ngikutin deh. Oh, gila! Kok matanya kok satu? bodoh amat! Obrigado.